Wahai Aisyah, tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka. Jangan cuba lawan. Maka Nabi Isa pun bawa, selamat semua duduk di atas. Bumi ini dipenuhi ajuj dan ma'juj. Maka mereka kata kita telah membunuh ke semua penduduk bumi. Ayuh kita memerangi penduduk langit. Lalu mereka pun memanah ke atas. Kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan hujung panah itu ada ada darah. Maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.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 lupa di like, share, komen dan subscribe-nya. Nah, sebelum kita mengaji, alangkah baiknya kita membetulkan niat kita ya kan. Niat kita mengaji untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk main-main. <laughs> Jom kita tengok videonya bersama guys. Let's go. Dandan kelian. Mak, itu 1400 tahun yang lalu, Nabi membuatkan tangan tangan ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil ibham. Ha, ibu jari. Bahasa Melayu kan. Ni dengan dengan ni sebab bah ni orang panggil bah. Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan Ibrahim dengan lima talihi min isba' dengan jari yang seterusnya Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Kita kata selamatlah ustaz. Besar, dah baru besar ni kan. Nak masuk satu orang Bali purang 1400 tahun yang lalu. Hari ini Hari ni wallahu alam saya tak mau tunjuk macam ni pula. Ha, itu pandai-pandailah tak ada ulama sebut. Cuma ni ulama kata berfikirlah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria. Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukannya 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ini sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Allah. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaif istadbarat hurrih. Hadis sahih yang kedua setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi Allah. tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal akhirnya dikepung dalam satu masjid ada riwayat kata subuh ada riwayat kata asar dua-dua riwayat sahih ambil salah satu subuh ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat Waktu itulah turunnya Nabi Nabi Isa di menara putih. Menara putih, hadis ni sahih. Sharqiyyah Dimash, di timur Bandar Damsyik. Hari ini Bandar Damsyik hari ini. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah, Sharqiyyah Dimash. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajni hati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap malaikai malaikai ni dua malaikat betul waktu macam tu kemudian dia turun di menara itu di menara itu ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara ni ijtihad juga sebab nabi tak sebut masjid mana Aa. cuma nabi sebut menara tu berwarna putih berada di timur Damsyik kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah saya wah saya waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi ah, Orang yang pernah pergi berjalan melancung ke Syria Itu masjid tu akan dibawa <laughs> Jalan ke situ Masjid tu Allah. nama Jami' Al-Umawi Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya AS Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya hmm, Tak cerita, cerita sejarah Syria pula 3 jam <laughs> Sejarah Syria kan, tuan. kan ah, Allahu Akbar Memang nak duduk situ lah tuan-tuan sekalian Nabi Isa turun bila geng uh, ni belakang-belakang ni kan tak angkat tak kira kira lagi Imam Mahdi dah Allahu Akbar lah ni geng hak duk pebetul ikan-perikad ni contoh lah tak, ni lagi tak angkat tak kira kira lagi tuan, tuan malaikat turun dua orang turun tak berupa manusia dengan wajah malaikat dengan sayap tu lah jelas hadis ni tak dia, dia tak dia tak tafsir kod lain dah turun dalam keadaan dua tangannya diletakkan pada sayap dua malaikat yang duduk soh belakang ni tengok nabiullah ruhullah aisa ibn maryam dengarlah imam mahdi di depan tu turun terus berjalan melakukan solat nampak solat pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini kekuatan umat Islam hari ini setelah berapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, hayyun yurzaq dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Nabi Isa Solat. Solat. Turun, terus masuk saf. Subhanallah, Kau lah dia ambil sembahyang dulu. nak duduk sah lenguh tadi ni, tinggi tu. Langit kedua kan, lenguh di belakang ni. Besar nafaslah apa semua. Turun terus masuk ke dalam saf Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah. Kata Rasulullah. ni hadis. Lalu Nabi Isa pegang, bawa dia. Tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa. solat ini diikamahkan untuk kamu. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah lihadhiil ummah. Kemuliaan Allah kepada umat ini. Maka solatlah Nabi Isa. Nabi Ulul Azmi, tuan-tuan di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagitau Pak, ulama kata Allah. mulianya umat Rasulullah. Allahuakbar. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Imam Mahdi. Tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sejam setengah. Dengar <laughs> sekalian. Dia pegang baru di kertas duduk di depan. Habis mayang Habis solat, subuh, riwayat pertama Bangun semua tentara-tentara mujahidin yang hebat Senoknya boleh tengok muka Rasul tuan Muka kan roh dia Ustaz? Muka, cik, oi, muka ni dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia Tuan-tuan tak pernah bayangkah? Satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul Tak pernah terfikirkah ni bila baca hadis ni? lama pula tu dia hidup 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad Allah, Allahu Akbar dia pun bangun bergerak ke salah satu pintu di masjid tu buka pintu, ada dajal di belakang dajal ada tentera elit dia berapa puluh ribu tu, tentera elit dia penuh di belakang, bila dajal lihat Nabi Isa bergetarlah tubuh badannya pucat lesilah kulitnya tak lawan tuan-tuan tak berlawan terus dajal melarikan diri selaju-lajunya dan berserik, berselerakkanlah tentera-tenteranya mereka melarikan diri ke Palestin sampai di Palestin Palestin dan Syria ni sebelah-sebelah ni Palestin Syria Jordan Madinah Mekah kami pi naik bas saja dulu buat umrah punyalah manis kenangan tu Nah, nak ceritakah? Tak iyalah <laughs> Cerita tu pula kan ha, Kira makan minum berkemah di dalam bas ni Cerita juga Masak air buat teh kan Senanglah Allahu Akbar Kenangan tak tahu subhanallah nah, Syria ni Jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah Tapi ratus kilometer jugalah nah, Dajjal pun bawa tenterajah lari kesini Sampai di satu tempat nama Babul Ludd. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran noh. Nabi Isa buat keluarga pedang merah, ini pedang biru yang tu Star Wars. Nabi Isa dia buat keluarga senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu. Apabila bau nafas Nabi Isa... Nabi Isa bernafas je Maka mati mereka Nah Mati Yang mana yang ni Yang mana sempat Bau uh, haruman nafas Nabi Isa ni Mati tentera tadi Kemudian yang lain Dibunuh oleh tentera Islam Yang dibawa Dan dibentuk oleh Imam Mahdi Waktu tu lah Tentera-tentera Yahudi Berlindung di sebalik tembok Di sebalik batu Di sebalik pokok Di sebalik semua menyoboh je Kan Tengok tembok Lepas tu menyorak balik. Dan setiap batu pokok akan bercakap. Wahai tentera Islam, datang. Di belakang aku ada Yahudi. Bunuhlah dia. Allah. Batu bercakap, pokok bercakap, bangunan bercakap ketika itu. Supaya mai mai bunuh Yahudi 5 6 ekor. Menyorok di sini, menyorok di belah itu 2 3 orang, akhirnya dibunuh semuanya Kemudian, ni cerita apa ni? Pertam mana Yajuj Majuj? <laughs> La ilaha illallah cerita dia selepas dibunuh Dajjal dan yahudi ni turunlah arahan Allah ya Isa hariz ibadi ila tur wahai Isa cepat bergerak cepat bergerak bawa ke semua hamba-hamba aku yang soleh ini naiklah ke bukit tur bukit tur Sinai kan tempat yang nabi Musa bermunajat tu noh bawa ke sana kerana sekarang ini sekarang ini telah mula keluar satu bangsa dua kabilah dua kabilah yang sangat ganas <Sess> la yudanu ahadun biqitalihim kata Allah Tidak ada tentera yang boleh berdepan dengan mereka <Sess> Ish ganahnya Tuan <Untuk, Sess> Ya Ajus wa Majus ketika itu waktu Nabi Nabi Isa selesai membunuh Dajjal Keluarlah tanda besar kiamat yang seterusnya nama tanda besar itu adalah Ya'juj wa Cepat wahai Isa, mereka sedang keluar. Dud tengah keluar ni. Allahu Rabbi. Maka Nabi Isa pun bawa dengan segera. La yudan, kata Rasulullah la yudanu ahadun bi khitalihim. wahai Isa, tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka. Jangan cuba lawan. Banyaknya pasukan ni dan ganas. Allah. Maka Nabi Isa pun bawa. Selamat semua duduk di atas. Bumi ni dipenuhi yak juz, huamak juz. B maksudnya bukanlah setiap inci bumi. Ramailah. Di merata-rata tempat. Lalu saja sungai, kering sungai. Lalu perigi, lalu tasik, kering tasik. Sehingga kan Nabi kata bila mereka lalu tasik Tabariyah. Ha? Yang panjangnya lebih kurang 60km. Tasik Tabariyah ni. Lalu tentera yak juz, huamak juz. Maka yang di bahagian depan tu, minum, mandi apa Maka yang di bahagian depan tu, minum, mandi apa semua. Kemudian berjalan Tentera bahagian belakang Mari tengok Kering dah Nabi kata tentera yang bahagian belakang sebut Dahulu Kawasan ini berair Dan tentera kita yang hadapan Yang minum dah Dan habiskannya Ay, Banyak mana tuan? Eh? No? Bapa Wallahu'alam lah Bapa banyak eh, Yakjus wa makjus ini Dua kabilah ini Yang kesemuanya ganas Tentang tengok filem Yang orang eh, Hollywood duk buat Akhir-akhir kan Bukanlah mereka cerita sebiji-sebiji, tetapi filem-filem yang Yahudi buat, filem-filem akhir zaman ni bila kita tengok manusia-manusia ganas, kan? Betul, manusia, betul, betul. dia memang manusia tetapi dia ganas, keluar, buat perusakan apa semua, sampai satu tahap, bila dia dah bunuh kebanyakan manusia di atas muka bumi ni, mereka sampai di satu tempat, Nabi cerita, nama bukit tu bukit Khumar. Apabila sampai di kawasan Bukit Humar ni Kebanyakan manusia telah pun dibunuh Tak semualah ah. Dia dah bunuh banyak. Maka mereka kata Kita telah membunuh ke semua penduduk bumi Ayuh kita memerangi penduduk langit Nak perang dengan penduduk langit pula Lalu mereka pun memanah ke atas Pakat panah ke atas Serdik kata tak Memang tak serdik tu yang ulama' tafsir daripada awal beritahu ni Dia panah ke atas Kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa maksudnya para malaikatlah bagi balik dalam keadaan hujung panah itu ada ada darah maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Allah bila Allah murka dengan satu orang betul-betul murka maka Allah akan memberikan kepada dia penambahan kesihatan dan kewangan dan pangkat untuk dia lebih jauh daripada Allah Taala ingat Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai kepada satu satu keadaan Allah begitu murka bukan kepada jin dan setan tuan-tuan nah? hatta kepada satu orang manusia yang terlalu banyak buat kerosakan di atas muka bumi Allah apabila Allah terlampau murka Allah akan akan, akan bagi kat dia lagi sihat lagi kaya lagi masyhur lagi buat perangai lagi lagi masyhur dia lagi buat perangai lagi kaya dia ni wal iazu billah nah dia akhirnya apa nama ni Allah uh, Nabi Nabi Isa pun bermunajat kepada Allah supaya uh, Allah datangkan bantuan nak berlawan tak boleh. Lalu Allah Subhanahu Wa pun datangkan bantuan berupa ulat-ulat kecil saja. Tak ada kod malaikat turun, tak ada. Ulat kecil je. Tuhan nak bagi tahu ganas mana pun tentera yang ada di atas muka bumi ni, kuat mana pun kerajaan yang ada di atas muka bumi ni, kamu lihat Bapa banyak Ya'jus wa Ma'jus. Kami hanya menghantarkan ulat sahaja. Untuk mematikan mereka. Allah. Ulat ni dia buat penyakit. Dia duduk di leher. Uh, Ya'jus Ma'jus. Fayamutu mutu na farsa. Kata Nabi. Maka matilah Ya'jus Ma'jus ni. Dengan serentak. Farsa ni mati serentak. Ulat tunai Makan. Uh, bunuh. <coughs> Bukan makan Ya'jus Ma'jus tu sampai habis. <coughs> dia... G -g -g dia naik sampai ke sini, kemudian uh, mati, ke semua yak juz, wahmak ni dan berselerakan lah mayat dia no? bila berselerakkan mayat dia T Nabi Isa dengan dengan dengan umat Islam pun turun daripada gunung tadi ni tengok di bawah ni tak ada tempat nak pijak, penuh dengan bangkai datang sekali lagi, munajat kepada Allah datang sekali lagi bantuan Tonton tengok ada satu filem tu dia buat bila dah habis berlawan tu hak geng pendek-pendek dengan hak geng pesang-pesang yang ganas tu. Video apa tu saya tengok. Ada, ada, ada. Kemudian datang dia kata bantuan akhir burung-burung yang besar. tuan dalam dalam hadis Nabi juga bukan saya nak sebut yang tu merujuk pada hadis Nabi ni. tapi orang yang melihat filem-filem ke zaman ini dia tengok ada banyak persamaan yang pengarah-pengarah Yahudi ni nak bagi tahu. Jadi munajat yang kedua Allah menghantar burung-burung yang tengkuk mereka panjang Seperti tengkuk unta Tengkuk ni leher Maka nah? sama Sama kan okay. Jadi tengkuk dia panjang maksudnya burung tu besar Datang ambil mayak-mayak ni kemudian buang Ambil buang-ambil buang Kemudian turun hujan dengan lebaknya Lalu dibersihkan Maka turunlah Nabi Isa Menyambung Kehidupan Manusia di atas muka bumi Allah Selama sekian puluh tahun Sampailah main Nabi Isa pun wafat Dia berkahwin Bayang tengok umat ni salah seorang Bukan umat belah ni ni jantan Kan umat ni pulak kan Umat ni lah kan Subhanallah akan berkahwin dengan Rasul Subhanallah no, Bukan malaikat nah ni Umat Nabi Muhammad yang biasa ni akan berkahwin dengan Rasul Kahwin dengan Nabi Isa Bayang tengok, seronoknya jadi Seri Nabi Beranak pinak Kata Rasulullah Allah. Kemudian Nabi Isa pun akan mula tua Manusia biasa Kemudian dia menghembuskan nafas yang tak akhir. Datanglah tanda kiamat yang yang seterusnya Matahari naik belah barat Keluang binatang dabbah Sebagainya kemudian berlaku kiamat Walhamdulillahirrahmanirrahim Habis puas satu Tadar tu dulu insyaAllah Eee uh... Fungsian kita pada pada hari ini yang baik daripada Allah SWT taala yang lemah daripada diri sendiri aku qul hadza astaghfirullahaladzim azim li wa lakum ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ila alladheena amanu wa usallu Allahumma salli ala Muhammad sudah selesai videonya guys dan itulah tadi penjelasan daripada Ustadz Wadia Anwar Tentang kisah bongkak kisah sombongnya yakjud makjud ya Dimana mencoba berperang dengan para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala atau bisa dikatakan dengan penduduk langit Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan dia supaya apa supaya lebih congkak lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala tambah kufur lagi Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wajdi Anwar ini menambah keyakinan kita ya menambah kecintaan kita kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta di mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan ya kisah-kisah ataupun rahasia di akhir zaman kelak melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melalui di dalam Al-Quranul Karim. Allah Akbar la ilahaillah wa Allahu Akbar. Allahu Akbaralilham. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga iman kita dan takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuatkan iman ingat kita akan mati maka persiapkan ya sebelum kita meninggal dunia meninggalkan dunia ini maka persiapkan bekal akhirat kita Supaya apa? Supaya kelak ketika kita sudah mati Maka kita juga berbahagia Yang kita inginkan adalah bahagia di dunia Dan juga bahagia di akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa bilahi taufiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh